ritual ke ritual? banyak kita buat ritual kita mari ya nak solat berjemaah Alhamdulillah kita masuk tahiyatul masjid kita masuk solat sunnah kita masuk qobliyah ba'diah kita masuk solat tawbah kita masuk solat hajjah Alhamdulillah ritual ada setengah orang meritualkan masjid dengan baca Qur'an ah penat dah solat sunnah pergi hidup satu sujud ambil Qur'an baca ritual ada orang tak mau baca Quran ambil tasbih subhanallah subhanallah subhanallah ritual ada orang ambil buku agama oh kebetulan Sahih bukhari ada baca kebetulan Sahih muslim ada baca kebetulan kitab Iman syafiq ada baca ritual tapi berapa ramai yang pandang pada etwa ni lah ni ni semua AJK jaga cuba kita andaikan masjid kita dulu-dulu masjid kita dulu-dulu yang jenis tak ber-NJK tu dah yang tak ber-NJK mari ritual-ritual-ritual kadang-kadang bila ritual berlaku kita dah baca Quran hampir dua juzuk habis tapi kadang-kadang taik cicak dan taik lipah atas kapet tak ada sapa ambil tahu dua juzuk dah Quran habis taik cicak, taik lipah, taik tu, taik ni tak ada sapa ambil tahu zikir, berapa dah bang? 2 jam dah, berapa puluh ribu? oh subhanallah 40 ribu, lengkuk atas penuh, sawang labah-labah tak ada siapa ambil tahu itulah itu semayang sunat berpuluh-puluh kepala pai tercabut dua tak ada siapa, umpih baik dinding retak ekon rosak, tak ada siapa pun ambil tahu, yang dia tahu, mesyuarat agung, haa Ya, lah EJK tahun ni dah mari mari, ni kepala pahit dua tak berfungsi hang duk buat apa AJK? makan gaji buta, haaah contoh sini tak berlaku dah ekon, 14 no oh, ekon, 14 satu pun tak sejuk nombor 16 dah, harjah celcius tapi macam 61 harjah celcius haaah oh, contoh langsil, 14 tahun tak basuh apa punya EJK. Pintu terkopok, cik, apa, cermin, ikat, pecah. Ha, kita nak cari macam tu. Satu pertanyaan. Masjid ni AJK punya ke semua punya? Masjid ni AJK punya ke semua punya? Kalau masjid AJK tak apalah kita nak habat macam tu. Semua kita punya. Maksudnya tanggungjawab kita semua. Cuma kita amanahkan dia lantik sebagai AJK untuk menguruskan. Dia nak ambil AJK tu pun mujur. Kalau kita hak komen tadi dah kan Kalau macam tu hanglah jadi AJK. Oh. Komen orang tu sedap dak bila orang nak lantik dia? Ni banyak berlakung secara PVG sekolah kan. Oh sekolah macam ni pagar pecah ni ni. Kalau orang nak kenal dia, saya cadangkan tuan hak tadi jadi AJK. Oh saya ada kerja banyak, saya tak boleh bagi komitmen. Oh. Kalau nak bagi aku dah tahu lah. Orang nak tolong jaga, usahakan sama, -sama lah Tak jadi masalah pun. Janganlah ada sikap macam tu kecam-mengecam, cari-cari aib kesalahan orang. Sama-sama kita baiki masjid kita. Biar masjid kita betul-betul jadi Memperolehi sumber petunjuk-sumber hidayah. Bukan setakat belum berlumur, bersih tanda belum berlumur masjid terbersih, ah bagus. Tapi itu bukan tujuannya tujuan dia berapa ramai manusia mampu berjemaah di sini dan yang terakhir hak ini ni pesanan untuk diri saya sendiri ulama uhum syarrun tahta adimi sama pada masa tu kamu akan menyaksikan ulama-ulama kamu kita pun buat ayat amal nasihat baik aku kan ulama pun maksudnya ulama jelah kita dah Ulama seburuk-buruk manusia di bawah naungan ataupun kolong kami. Kerana apa? Min indihim takhrujul fitnah wa fihi Dan fitnah itu kembali kepada dia. Kenapa? Kadang-kadang ada yang berlaku yang ulama-ulama istilahkan sebagai ulama usu, ulama jahat. Kita tak maulah tuding kepada siapa-siapa. Yang penting bila kita melihat ada sebahagian besar yang berlaku ulama' ulama' ni dia tak mampu bertindak dan berinteraksi dengan betul dalam masyarakat kadang-kadang berlaku apa? nak jaga periuk nasi, nak jaga kedudukan, nak jaga jawatan maka dia berdirang diri daripada benda-benda mungkar yang berlaku dalam masyarakat dan yang paling sedih terlebih jauh ialah menyokong contohlah kita kata benda tu tak boleh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 Nampak oh dia menyalahi hukum Tuhan Kita mungkin boleh kata setakat tu Tuhan kata tak boleh, dia kata boleh Dia menyalahi hukum Tuhan Lebih jauh secara halus apa yang kita nampak hak ni yang nak ni yang sebenar Tiba-tiba kita pergi bukan kata yang sebenar Kita menyaingi siapa sebenarnya pandangan kita Bukan menyaingi orang ke Menyaingi siapa? Menyaingi Tuhan, menyaingi Allah Besar dosa dia